Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Semoga teman-teman semua ya Diberikan kerimatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga saya Bisa berjumpa dengan bulan Ramadan Yang sebentar lagi ya guys ya Sebentar lagi Sebentar lagi Berapa hari lagi ya guys Semingguan lagi nih ya. Ya Allah, ya Allah, senang banget. Allahu Akbar. Udah nggak sabar istilahnya ingin tiba bulan Ramadan. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Nah, langsung saja guys, di sini kita akan reaction sebuah video ya. Mengapa orang Indonesia berobat ke Malaysia? Kenapa gitu? Ada satu video yang saya react dulu, itu ada artis Indonesia yang juga berobat ke Malaysia Dan dia mengatakan bahwasannya bagus gitu, apalagi di Penang gitu guys ya Nah, kenapa orang Indonesia lebih banyak berobat ke Penang? Langsung saja kita play videonya guys, ini dari Youtube Amas Ganteng ya Jom kita tengok videonya, let's go! Hai, aku nemu di TikTok ada orang komplit masalah ini jadi aku mau cerita okay. kalau aku belum pernah ke Pineng buat operasi aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Pin Indonesia pilih ke Pineng atau ke Singapura atau Kuala Lumpur. Ya dulu kecil pernah laku Singapura, cuma cek cek doang tapi nggak operasi gitu, gak operasi okay. besar lah ya. Aku baru kemarin tuh operasi di tahun 2023 karena aku pertama kali salah operasi. Oh salah operasi? Salah operasi di Rumah Sakit Semarang loh. Ya sampai op operasi aku sekarang itu sampai abis operasi aku nanahan lah, pokoknya nanahan bengkak sampai sakit banget lah lah aku sampai aku, aku pikir aku bakal mati gitu lah pokoknya okay. itu pertama-tama pas aku sampai di pineng dokternya tau loh aku sakit apa tanpa aku kasih lihat foto, dia, dia tanya sih emang, oh, kamu ada foto gak? sakitmu sakit, apa? aku bilang aku gak ada, aku gak simpen pada saat Emang nah, aku udah kasih simpen ya langsung dia buka bukunya langsung dia kasih tunjuk aku ini ya sakit kamu ya pasti ya dan itu bener loh guys Oh my god. Langsung kita aku sama suami aku amazing banget. Wow. Hebat banget bisa tahu tanpa lihat foto, cuman lihat bekas jahitan dan letaknya doang. Terus dia bilang ehm, kenapa kamu bisa nanahan? Toh itu nggak bersih operasinya. nggak bersih, guys, nggak bersih. Guys. Nggak bersih oh jadi jorok god. gitu, guys. Kok bisa gitu? Jadi makanya nanahan. Seburuk itu kan. Yang kedua itu Terus ya, kenapa orang Indo itu suka ke Pineng uh -huh. Waktu uh, menurut aku dokter-dokter Kuala Lumpur, Malaysia itu menghargai waktu pasien sih, menurut aku ya? Oh my God. Kalau terindo lu bayangin deh. Kalau lu ke rumah sakit tuh ya, jam, jam praktek. praktek jam 8 lah ditulis lah. Datangnya jam berapa, Guys? Jam 10, jam 11 suka-suka dia lah datang jam berapa kan ada dokter gitu kan kita butuh intinya begitu kan ya enggak sih? Ya gak sih? Nah, kalo Dan kalau di tuh entah, Guys. Jadi kalau kita jam 9 dokter datang ya jam praktek jam 9 ya, dia ada jam seninan loh, on time, on wow. time. dan sabtu itu dia kerja guys, sabtu dia kerja visit pasien, nggak kayak di Indo. sabtu libur, bodoh amat pasiennya mau ngapain? libur intinya dikasih ganti dokter umum, dokter UGD buat visit, bener nggak? bener sih, bener, bener banget saya juga mengalami hal itu, Mbak Gak ngerti ya guys ya pengalamannya sama Oh my God Jadi dokter yang ada di Malaysia itu sangat menghargai waktu pasien gitu guys ya Apalagi kalau kita lihat pengalaman saya juga istilahnya hari Sabtu, hari Minggu Itu dokter gak masuk guys Senin jadinya gitu, yang harusnya pulangnya itu Sabtu Yang nggak pulang nambah lagi biaya rumah sakitnya Aduh Terus, harganya itu lebih murah di Pineng daripada di rumah sakit Indo, Semarang tentunya Perhatiin oh deh God. kalau kalian pernah ke Pineng, Kuala Lumpur atau Terus bandingin sama harga rumah sakit Indo Lebih murah Pineng sampai suami aku tuh yeah, yeah. Nggak bisa ngomong speechless oh my karena dia harganya murah banget dibandingin Semarang. Apalagi istilahnya fasilitasnya, operasi langsung selesai, kelar gitu. Enggak sih nerima bengkaknya Oh my god, kenapa begini? Sampai Presiden Jokowi aja kayak gitu kemarin, guys. Sampai istilahnya menyebutkan bahwasannya memang harus dibenahi gitu, rumah sakit yang ada di Indonesia gitu lu bayangin ya dokter aku tuh spesialis loh profesor sudah tua cuman seratus ringgit biayanya seratus ringgit jadi kok bayangin oh itu kita tiga ratus ribu rupiah saja nggak kayak di indo udah mahal tapi nggak kelar kelar ya begitulah. aku tuh nggak bisa banyak ngomong ya ini kan pemerintah lu takut nanti aku di mana gitu tapi kan ini komplain ya, ya warga ya, Indonesia betul, betul. gitu loh. kita kita sebagai warga juga wajib komplain dong ya kan pemerintah juga harus terima dong komplain kita banyak istilahnya rumah sakit rumah sakit yang memang belum memadai juga gitu contoh ya contoh yang saya alami nanti saya ceritakan lah lo dan dia tulis juga tuh malu dengar orang Indonesia gitu tapi gimana ya gimana ya Emang Nyata begitu kenyataannya? Ini. Bandinginlah kalian oh, Bandinginlah kalian kalau berobat ke Pineng Kayak apa kalian amazingnya Dia emang rame banget Rame-rame dan aku-aku itu orang Indonesia semua guys What? Rame dan itu orang Indonesia semua Oh my God Sebegitukah gitu Di Indonesia Pasal kesehatan rumah sakit, Oh my God, saya gatal ini guys, asli mulut tuh gatal, mau, mau, mau ngomong kayak gitu juga gitu. Karena apa pelayanan itu, ya Allah udah sakit parah, habis itu cuman didiemin aja, tuh udah tahu tuh parah banget sakitnya gitu, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, cuman telentang gitu aja tiduran gitu aja, tapi yo dibiarin aja dokter nggak datang-datang dan lain sebagainya. God. Aku aja di sana tuh ya uh, operasi sebelah, sebelah aku orang Surabaya. Oh my God. Gap, besoknya aku operasi belum uh, Bulan berikutnya aku operasi lagi orang Indonesia juga. Pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Pinang. Nggak oh tahu kenapa God. ya karena emang kenyataannya bagus. lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapi. <laughs> Sampai maknya itu lebih semua ya guys ya bilangnya tuh lebih lebih bener, lebih murah, lebih rapi, lebih bersih, lebih lebih cepat pastinya ya, kan, lebih cepat lah penanganannya kan, lebih pasti ya lebih pasti gitu penanganannya. Nih, nih jahitannya bagus banget nih, nggak kayak gini nih, kayak jadetan baju guys, baju baju baju baju aja lebih rapi daripada jadetan peher aku ini. Oh my god. Anak kami ketawa-tawa. Intinya begitulah, aku sangat amazing dan aku tuh tiap kali bolak-balik pineng tahu gak merasa kecapek. Karena aku senang happy, wow. happy, you know, happy. Ini aku mau ke pineng lagi nanti minggu depan. Wow. Aku mau kontrol lagi. <coughs> mau. <Maaf. coughs> Intinya okay. begitulah guys susah kita ya intinya kalau mau memperbaiki uh, rumah sakit Indonesia tuh memperbaiki aja waktu pasien, pasien hargai ya, waktu pasien betul, betul, itu lebih betul, utama betul, sih utama tuh hargai waktu pasien karena pasien tuh berobat pasien sakit dan bener. dia tuh nggak bisa menunggu waktu menunggu lama yang bener, dokter dokternya belum datang dan yang bak, uh, kayak gitu dan juga ya menurut aku ya uh, mereka tuh maintain waktunya tuh bagus banget loh itu kan ada senin ya, sampai sabtu tuh Uh, dia tuh nggak nggak kayak Indo hari ini praktek nanti jam 3 operasi dia hilang gitu loh ngerti kan pernah pernah kan bayangin gitu kan kalau dia tuh nggak jadi kayak senin dia praktek full dia praktek dari pagi sampai sore gitu selasa dia operasi rabu begitu juga Di, jadi dia selang-seling gitu jadi tuh nggak dia ngilang-ngilang hmm. jadi tuh dia kayak Praktek ya dari pagi sampai sore di, di ruang praktek dia Kelekaan, aja nggak ngilang gitu, gitu okay. dan terus ya dia hari besar tuh visit loh aku pernah dapat hari besar Malaysia aku lupa hari apa kemerdekaan atau apa ya mereka visit pasien loh nggak ngilang, nggak liburan guys makanya aku sangat amazing sama rumah sakit Pinang oh, itu guys coba ah, ini ah, deh guys cobanya kayaknya... Kayaknya memang benar-benar harus ke sana juga, guys, untuk check up dan lain sebagainya, ya, terutama kita yang udah di usia nggak muda lagi. Gitu, memang kena check up, gitu, apa yang harus dibenahi dalam diri kita, gitu, guys, ya. In, oke, okay guys, kayaknya videonya diulang dua kali, jadi langsung saja, ya, guys, ya. Kalau kita lihat di sini, penjelasan dari mbaknya sangat amazing sekali, ya, guys, ya, amazing. <tuh> Oh my god, sampai dia bilang tuh salah operasi. Kok bisa gitu? Salah operasi itu gimana ceritanya gitu kan? Pastikan setiap dokter itu tahu seluk beluk penyakit, ya kan yang harus dioperasi itu di sini dan harus dilakukan tindakan seperti ini dan seperti itu. Kalau orang awam oke okay lah nggak tahu itu. Tapi kalau dokter yang udah benar-benar belajar gitu guys ya, itu bakalan tahu. Tapi kenapa dia bilang salah operasi dan tidak bersih? Oh my god, sebegitukah Bukan, bukan, bukan, bukan istilahnya kita menjelek-jelekkan Tapi itu penjelasan dari mbaknya tadi ya guys yang saya kutip Dan juga ada pengalaman saya emang seperti itu Kenapa, kapan gitu kayak di Malaysia rumah sakit Indonesia ya Aduh, nggak sedikit-sedikit opname, nggak sedikit-sedikit pasiennya itu dibiarin, dianggurin gitu guys kasihan banget kalau kita lihat ya gini kalau kita lihat di kampung-kampung terutama kampung saya itu Madura guys ya banyak istilahnya kalau yang BPJS itu Yang kesehatan itu banyak sekali macam dulu bapak saya ya almarhum bapak saya Itu ketika di Madura guys ya sampai saya tuh udah gak usah pakai BPJS Karena kenapa guys kalau BPJS dokternya gak datang-datang Karena kenapa guys ya ketika BPJS itu Ya Allah, ruangannya tidak layak, guys. Mana ada sampai istilahnya tidur di lantai dan lain sebagainya itu nggak nggak bener sama sekali, guys. Yang ngerti rame, tapi kalau rame ya ditolak aja ke rumah sakit yang lain seperti itu tidak disitu gitu. Allah akbar saya melihat tuh miris sekali. Ini ini Indonesia apa bukan gitu? Kenapa sampai istilahnya sistem kesehatannya seperti ini? Saya pun, istilahnya ya, udahlah bayar aja, bayar aja. Jangan sampai pakai BPJS, karena kenapa BPJS? Kalau istilahnya kita sakitnya parah, itu memang... Oh my god, sangat telat sekali penanganannya, guys! Asli-asli demi Allah, saya lihat sendiri. Ya Allah, banyak sekali. Ini sampai-sampai-sampai ter, teringat di memori saya itu ketika ibu-ibu, nenek-nenek itu Ya Allah, ya Allah, sakit, ya Allah, sakit, sakit, sakit, dokter, suster Sampai teriak-teriak loh guys, sampai teriak-teriak, suster, suster, suster Itu pun susternya cuma kelepak, kelepak, kelepak, kelepak Habis itu, sus, sus, sampai kayak gitu gitu kan Mbak, mbak, mbak, sampai teriak, banyak yang teriak baru dia lari Sehat gitu Segitu gitu guys ya Apalagi di kampung-kampung itu kayak nggak nggak ngerti lah guys mau gimana lagi gitu Oh my god Sampai istilahnya ini juga Apa namanya donor darah Donor darah itu juga Itu saya sampai istilahnya kehabisan guys bisa ya gitu ya Istilahnya persediaannya itu sampai habis gitu Dan mencari pendonor gitu Harusnya kan istilahnya siap siaga gitu Kayak di Solo Di Solo itu sudah lumayan Lumayan lah guys ya Untuk apa ya Untuk donor darah dan lain sebagainya Ada darah-darah golongan O dan lain sebagainya Itu stoknya banyak banget Mungkin hari itu bukan-bukan masalah Salah rumah sakitnya atau salah ini ya Mungkin karena kekurangan pendonornya Seperti itu Nah itu yang saya alami itu Terus selanjutnya yang saya alami juga penanganan, penanganan kalau kita pakai BBJS. Ini sebenarnya masalah bukan bukan hal sepele ya, tapi disepelekan oleh rumah sakit. Waktu itu istilahnya bapak saya itu memang sudah enakan setelah dari rumah sakit 1 ya kan, lalu pindah ke rumah sakit 2 untuk diagnosa dan juga penanganan operasi seperti itu. Tapi rumah sakit ini tidak bisa. Nah, Masalahnya bukan serta-merta langsung dia bilang tidak bisa enggak. Tapi dari pagi kita nunggu sampai sore. Ketika sore ya kan, ketika sore dokternya baru datang dan dia bilang maaf di sini tidak bisa setelah pasiennya kesakitan dari siang sampai sore karena obatnya sudah enggak ada obat penahan nyerinya seperti itu dan di situ enggak ada di apa-apain guys, cuman telentang gitu tempat tunggu gitu guys. Enggak ada dokternya enggak datang. Ketika sampai ke dalam ya sudah ini tidak bisa dilakukan di sini. Pindahlah ke rumah sakit lain. Setelah rumah sakit tulang, ya kan? Rumah sakit yang, ya kayak gitu lah guys ya. Rumah sakit bagian-bagian pertulangan gitu. Ataupun dia ya seperti itu. Nah, di situ guys. Nyampe sana. Oh maaf, ini kamar kosong. Kamarnya penuh. Ya Allah, sampai segitunya gitu. Setelah itu, guys, ditaruh di ruang ICU. ICU-nya bukan ICU ini, tapi ruang kayak cuman kotak gitu doang. Terus habis itu ditaruh di situ bapak saya. Kebayang nggak sih betapa buruknya, betapa buruknya, betapa jeleknya penanganan. Bukan bukan ini, saya saya jujur karena karena itu yang saya alami, guys, ya. Teman-teman bisalah. Ah. Istilahnya biar tahu aja, biar tahu Mbaknya juga penanganannya seperti itu. Banyak istilahnya, mungkin orang yang tidak bersuara gitu, guys. Ya, tapi saya cerita ini karena mbaknya tadi juga mengatakan seperti itu. Jadi, kalau kita istilahnya sakit agak-agak serius, mending ke Malaysia, guys, karena biaya di rumah sakit Indonesia kita bisa habis jutaan, puluhan juta. Bener, karena biayanya speechless banget, karena memang saya lihat banyak istilahnya yang berobat ke sana itu lebih murah, pastinya. Ya kan, Dan juga istilahnya gini guys Kalau kita lihat dari pasien Bapak saya itu aja Itu bisa menghabiskan uang Sekitar 50-60 juta Ya Itu ditanggung PBJS Separuhnya katanya Jadi bisa dikatakan Di dalam beberapa hari saja Itu sudah habis 100 jutaan Dan itu belum dioperasi Cuman op 6 Like that Digotong ke sana kemari dari ruang pendaftaran itu saat sehari semalam. Habis itu dibawa ke kamar sampai di kamar udah parah karena nggak ada obat yang masuk sama sekali, nggak ada penanganan dokter, nggak ada penanganan dari pihak medis, nggak ada yang ada itu cuma suruh nunggu. Udah tahu kan betapa kayak gitunya. Terus habis itu baru setelah masuk kamar, dokternya pun belum ada. Oh my god Setelah itu baru dokter ada Suruh bawa ke ruang uh, ICU Ruang-ruang gawat darurat gitulah lah Gawat yang pokoknya yang kelas atas gitu Setelah itu yaudah Di infus, di apa-apain gitu Tetap kalah, karena sudah drop Susah untuk pulihnya Oh my God, udah itu saja guys ya, nggak mau cerita lagi sebenarnya ada kelanjutannya, cuman kayaknya kelamaan nanti. <laughs> Aduh, itu yang saya alami ya guys ya, mungkin. Aduh gak tahu juga ya guys ya Sebenarnya pelancongan dan perubatan ini Satu program negara dan dah lama program ini Tak ingat dah lama nama programnya Tujuannya selain membantu warga asing untuk mendapatkan Fasiliti kesehatan yang lebih baik Harga berbaloi dalam masa yang sama Memperkenalkan tempat pelancongan Di Malaysia benar juga sih guys ya Orang-orang Malaysia sana itu Memang sangat-sangat matang sekali Pemikirannya tentang kesehatan Karena kesehatan itu nomor satu guys ya Kalau istilahnya banyak orang datang ke sana untuk kesehatan Tentunya pelancongan ataupun wisata wisata di sana juga akan tahu orang kan. Bahwa Orang Indonesia kaya raya hingga boleh berobat ke Malaysia. Aku sendiri pun tak mampu nak pergi private hospital without insurance. Uh, sebenarnya bukan kaya-kaya ya, sebenarnya enggak, cuman istilah daripada istilahnya tidak jelas gitu kan lebih mending kesana gitu guys ya. Aduh. Murah mujarah berobat di Malaysia. Mantap Malaysia ini orang Indonesia loh. Pesakit berhak dapat layanan terbaik dari dokter Malaysia, dokter the best ya. Iya betul ya, jika operasi pasti dengan bersih datang saja rawat di Malaysia agar hidupmu bagus dan tenang. Masalah kesehatan banyak juga Abang Adi ya, Abang Adi juga wisata di Malaysia, ya kan? Channelnya Abang Adi yang dulu pernah saya reaction seperti itu, ya kan? Itu juga bagaimana istilahnya banyak orang yang berobat ke Malaysia. Karena kenapa ya seperti itu? Penjelasan daripada Abang Adi juga karena fasilitasnya dan waktu pasien itu memang sangat-sangat dihargai juga dan selanjutnya itu karena memang harganya yang murah. Banyak sampai diwawancara juga guys ya. Waktu itu yang Abang Adi itu ya mungkin videonya sudah saya hapus ya. Saya kurang tahu juga. Jadi disitu memang disebutkan bahwasannya. Ya banyak orang Indonesia lebih memilih berobat ke Pinang. Seperti itu apalagi yang dekat-dekat dekat Borneo ya kan. Dekat Kalimantan dah ya. macam itulah semuanya. ah oh my God. Gak ngerti saya mau ngomong apa Udah itu saja video kali ini guys ya Semoga bisa didengar Semoga istilahnya bisa ditindaklanjuti Semoga rumah sakit Indonesia ini Lebih maju ya kan Paling tidak sama dengan Malaysia Atau lebih maju lagi Saya sangat-sangat pasti berharap seperti itu ya kan Cukup dengan sama di Malaysia, untuk sekarang aja udah oke okay banget, gitu guys. Apalagi setelahnya lebih maju lagi ya. Semoga ke depan pemimpin yang ada di Indonesia ini lebih mengutamakan kesehatan daripada istilahnya hal-hal yang lainnya, karena kesehatan itu sangat penting bagi masyarakat ya. Oke, okay, itu saja video kali ini guys. Semoga tambah maju untuk kita semua, Indonesia dan juga Malaysia, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan Jangan sampai sakit ya Jaga makan juga guys Jangan banyak-banyak Makan ya Makan sebelum uh, Makan sebelum uh, Makan sebelum Sebelum kenyang Iya-iya Pas lapar makan <laughs> Jadi gitu ya kan Jadi makan Ketika kita makan Berhentilah sebelum kenyang Seperti itu Makanlah saat lapar Jangan banyak-banyak Tapi ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh